Menu yang selanjutnya adalah menu jurnal guru, di mana kita bisa menuliskan kejadian yang terjadi selama siswa mengerjakan e-learning. Contoh, kita pilih saja siswanya namanya Elisa Zahra. Kita masukkan kejadiannya. Anak tidak ada kuota, misal, kemudian kita pilih. Butir apa, misal contoh disiplin, kemudian kita masukkan di sini positif dan negatifnya, misal kita pilih negatif, dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Sekolah memfasilitasi pembelian kuota, misal kemudian kita simpan kejadian, maka akan secara otomatis. Kejadian ini akan tersimpan dan kemudian terkirim ke wali kelas di mana anak berada.